Setelah mengamankan tanda tangan Erie Haaland dan Julian Alvarez, Manchester City sekarang mengalihkan targetnya pada back Brighton, Marco Curella. Back kiri lulusan lama SIA ini menjadi incaran utama Guardiola demi memperbaiki masalah di sektor back kiri. Seperti yang kita tahu kelemahan terbesar City dalam beberapa musim terakhir ada di back kiri. City sempat mendatangkan Benjamin Mendy, namun ia tampil tidak sesuai dengan ekspektasi. Ia juga kemungkinan besar dibuang musim ini karena kasus pelecehan seksual setahun terakhir. Alhasil Alexander Sinchenko ataupun Joao Cancelo, yang bukan back kiri natural, sering mengisi posisi tersebut. Meski terbilang cukup berhasil dengan Sinchenko dan Cancelo, Guardiola ternyata lebih menginginkan back kiri natural di skuadnya sekarang. Mengapa Guardiola menginginkan back kiri asal Spanyol tersebut? Kukurela cukup berkontribusi banyak di Brighton dari sisi penyerangan Ia mencatatkan sejumlah statistik yang bagus di Premier League Kukurela memiliki persentase operan sukses sebesar 82% Hanya kalah dari Trent Alexander-Arnold dan Joao Cancelo di sepertiga daerah lawan Ia juga memiliki persentase umpan sukses sebesar 25% Melebihi bintang Liverpool Andy Robertson yang memiliki 24% Di sisi bertahan ia sangat bagus dan berkontribusi banyak untuk timnya Ia mencatatkan 93 tackle sukses sepanjang musim lalu hanya kalah dari 3 pemain Premier League Ia juga sukses merebut penguasaan bola lawan sebanyak 247 kali terbanyak di antara para back di Liga Secara umum ia menjadi figur penting bagi Brighton yang berhasil finish di posisi 9 kemampuannya dari sisi bertahan dan menyerang membuat Guardiola tertarik mendatangkannya salah satu kemampuan unik dari Cucurella adalah pressingnya yang bagus Guardiola membutuhkan pemain dengan tipikal seperti ini seperti yang sudah kita lihat Guardiola sering bermain dengan pressing tinggi sehingga Cucurella akan cocok di squad city Gayanya yang eksplosif akan membantu City di semua aspek Namun Brighton tidak akan melepas pemain terbaiknya dengan mudah Mereka membanderol Kukurela dengan harga yang cukup besar yaitu 50 juta pound starling City harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan tanda tangan Kukurela Sebagai alternatif City memasukkan nama David Raum di list pembelian Namun Kukurela masih menjadi prioritas utama City. Di atas kertas, transfer ini akan menguntungkan City ataupun Kukurela. City akan mendapatkan back kiri dengan kualitas bintang 5. Sedangkan Kukurela akan bermain dengan pemain-pemain top dunia dan merasakan atmosfer Liga Champions untuk pertama kalinya.